semuanya ketemu lagi di akuta Valentina di Guruku Gamer Belajar nge-game, belajar ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Hari ini adalah hari yang ah, saya suka dan saya benci di saat bersamaan wai Karena di momen kali ini kita akan memainkan sebuah demo Dari serial Resident Evil ketujuh yang kalian tahu berjudul Biohazard Story-nya bilang bahwa game ini sangatlah jauh dari kesan family friendly Dan bagi kalian yang tidak kuat melihat sesuatu yang menjijikan Kalian bisa skip video ini Dan... Uh, apa itu uh, Cukup ya, karena ini jam setengah sembilan ya? M, Jam setengah sembilan, mana uh, kalau mewek biasanya keluar uh, Oh, jangan ngomong aneh Oke okay? Plus, plus, plus Seperti rental-rental PS Jaman uh, kucilik Libyan le. Misalnya ada siji sing main diki. Kan pasti Ono Kan sane sing dek sanding gini kan Nah Itu khusus bawakan hari ini Dan Aku presentasikan ke kalian Adik kecil Keren gak suarane? Lu gat mana leh Khusus tak kowodin lagi Karena aku kowodin rek Iki mek demone resident evil tujuh ya yang hazard itu tapi aku kewarden setengah mati dan tidak arek kita seret mereni uh, jika kalian belum subscribe dan lain sebagainya adolah kudulapo lapo. yo what's your next let's begin follow me follow Oh. Oh. jam setengah sembilan kita mainin ini what a great day iya, tak rekam coba. Oke. Okay. Capcom. Aduh, aku deg-degan, Rek. RE RA Engine. Deg-degan kenapa? Karena Biohazard itu lain daripada yang lain, lah. Like RE biasanya kan action zombie shooter dan lain sebagainya. Iki horor, Rek. Horor. Ah, save data, create new save data, yes Wesh? Press circle to yes? Kok gak gelem? Press circle to yes? Oh, bedo kontrolnya Biasanya gae circle, Iki dia gae X Subtitle, on dong On Display language English, voice language English Oh, no. bahasa apa ya? Tau no Thailand nggak? Baikin no Chris ngomong Thailand <laughs> Bang! Ah. Mencoba menghibur diri? France, Italian, German, Spanish, Japan Wadashino, Kimiwa, Nguono, Kri... Dame, dame, dame, dame, yo, dame, dame, dame, oh tidak, English saja uh, Next Barely visible Oke okay, mungkin segini ya. Cegah, uh, Cekak peteng-peteng banget ngono lo. Aku <laughs> uh, pengen pulang. Prenez, oke, oke. Here we go. Di lobby utama dari game ini, setting sudah. Start a game plus X to start. <coughs> Rekaman features. Kita jadi seseorang namanya Clancy fun with the same house as seen in footage Oke okay. pemandangan awal yang menyirimkin kita ada kamera tapi buat apa kok di depan kita ada kamera why Iku sapa <laughs> Tell me iku sopo. Oke okay. eh okay. Mas! Mm, nyamplak, Mas! What happened? Kenapa? Kenapa ngomongin kayak gini? Banyak darah di mana-mana Sampah Terus kita terperangkap di dapur Lolo! Lolo! Lolo! Lolo! Oke! Okay. Kamu nemu parang dek mana? Oke... Okay. Kita tetap sebagai Clancy ya? Ada orang, oke, siapa ah, ya? Kok bang, oke, oke, oke, oke, oke, udah selesai. Lo diinget gak? Re, aku cemas, re. Danio, Kimmy, oh God, God, no, kok ya perlu tak gede nemenin no, aku? I can hear it. Oke, okay, misi utama kita adalah keluar dari rumah ini. Pertanyaannya, kenapa kita masuk ke rumah ini? Iya, yeah, itu yang ingin aku tanyakan. Walk, oh. Hai kita sudah Oh bisa tole- menoleh tole menoleh menjadi satu Oke okay. semut sekali ya kita tidak pernah meragukan grafik dari PS4 fotonya so Halo uh, ini apakah rumah dari keluarga ada dua adik kecil dan papa dan mama di sebelah sana Oke, okay, so far so good. Belum ada sesuatu yang membagongkan ya. Oh, hai. Api gora lama, peti-peti yang tidak digunakan. Hmm. Kita punya kaki enggak ya? Kita coba cek. Coba, coba, coba. Merokok kita kayak hantu. Oh, ada, ada tapi kecil. Di sudut pandang kita kecil nih Oh. TV? TV? TV? Buat apa TV? X You don't have videotape? Uh. Rek, kok, peteng banget ya? Mek, ada senter depan mana? Lain-nya kok gak kelihatan. Oke, okay. woy, isu track piano, coba, coba, coba <tong> Setiki geter dan aku melok kaget Sorry I hate it, I hate it. Apa ini? Apa ini? Danger. Oke, okay, danger kita pulang. Enggak ya, enggak boleh ya. Aduh, apa ikut Ada pintu apa? Kita harus masuk ke sini. Ah, serem sekali, buka. Eh. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Hi. Oh, apa ah Ah... Kalian gak rajin beres-beres rumah Mungkin rumahmu bakal kayak gini, Rek Jadi, rajin beres-beres, ya Oh, gosh No, ini kotor sekali Aduh, game ini sempurna sekali untuk membuatku tidak memainkannya, mungkin Oke, okay, kita mengambil langkah Demi langkah Iya, ini ruangan kita aduh Ruangan kita tadi, Senternya kok agak butuh baterai ya. Aku, aku tuh wimit, tuh Kita harus berani. Coba, coba kita harus berani ah! Ah! Coba kita harus berani Ih, ah! eh. <laughs> <laughs> <Iku> bayanganku dewe ih, <laughs> ih, bayanganku ih, ih, aku kaget iki ih, ih, ih, iya, iya ih, ih, Oke okay, kita lihat apa lagi yang bisa diinteraksi oh uh, bisa coba oh what is that? dummy finger buat apa yo tutup lagi oke okay. check inventory oh oke dumb lo lo lo Eh, siisita, si, pelan-pelan uh -uh. uh -uh. Oh, combine item, use use item Eh, uh, discard, no, examine Oh, wow Detail ya, ada uh, kotor-kotornya ada, darahnya ada, tapi buat apa yo? Ya, spek dulu, aku belum tahu itu buat apa kita lanjutin Close Oke, okay, sampai sini aku benar-benar ingin pulang, rek Gak suka vibesnya Ada kecil? Aman? Aman? Aman Enggak ikut main soalnya ah. Door! Oh, enggak, enggak Aman Sorry, Reo, aku sih enggak raih, ini rato Clanky Oh, dear Kenapa kamu harus keluyuran di rumah ini, Clancy? Tell me why... Mm! Oh, apa sih, re? Hah? Hah? Apa tuh? Assalamualaikum... Permisi... Buka kulkas ya... No enggak Aku akan rajin bersih-bersih mulai hari ini Oh, iku belatung Dan dia real banget, belatungnya Mundur Clancy, iku kotor Itu jorok, tutup lagi Oke, okay. uh, atasnya nggak bisa dibuka Aku takut uh, PDAM masih nyala matikan biar nggak bocor. Uh, Tetesannya berisik, saya takut. Hey, maggot. Kok banyak larva di sini? Orang-orang nggak pernah bersih bersih apa ya aku sih. Hey, oke, okay, kosong, kosong. There's small keyholes. Keyholes, kita harus cari kunci ada apa dalam pot ini <SILENCIO> ah cockroach ah ih sorry sorry sorry sorry sorry sorry, sorry. live <SILENCIO> it alone live it alone live it alone oke okay. oh my god oh my god aku aku tuh nangis aku re the chainsaw kita akan menuju lorong yang gelap hell no going back going back nope nggak bisa di sana buntu eh, ikin buka apa nggak yo singetku kok, kok dia enggak buka itu mang wah wah oh parah ki parah ki Oke, okay. coba buka ya. Mm. Uh, itu bentuk keluar kita. Ayo, kita keluar sekarang, siswaku. Uh, coba atau enggak? Atau... Uh, eh, hey. Loh, apa ini? Bull cutter. Coba dulu deh. Oh, bisa diambil. Wow! Kenapa? Why on earth? Kamu taruh boneka di situ? Why on earth? Why? Why in this world? Minggir. Pulang. Ah, pulang. Kita buka yore! <laughs> pulang. Oke, okay, pakai ini. Ayo, bolet kauter, work for me! Mm -hmm. Oh! Kaset! Oke... Okay. BAH! BAH! Oh, ga... Jaga-jaga aja... Oke, okay, kita nemu kaset dan kita bisa kembali ke... Ruh. Dih, ngos-ngosan. Aku bisa! Aku ngos-ngosan juga! What? Jangan suruh aku ke loteng untuk seribu alasan I don't want it Set Cat, cat, <tuh> Aku tidak pernah mempercayai lampu yang berkedip Cat, cat, cat, Oke, oke okay, okay. ah! Buka, buka, buka Buka ah, Cat, cat. Ah aku capek, mama. ini ini ini, ini nih. no no. Clancy Jeffes, abandoned house, rumah yang terbengkalai. rehearsal, Dulvie haunted house. rekaman namanya Dulvie haunted house. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey. I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want to repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. Don't do ADR? Oh, this new guy? Not seriously? Kita yeah. harus ngelakuin character kita juga di sini. Double pressure, rek. Yeah. Wah. First. Man, you so blind. Do Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shit Happy? Ayunan. Stat Di tempat yang seperti ini? Dulvy Haunted House. Apa na kenapa nama rekaman itu? Oke. Okay. Kamu nggak bakal masuk kan, Rek? ini ikut aturan trespassing nggak sih menerobos properti orang nggak sih nanti tangkep polisi long pulang yuk ayo enggak no aku nggak ingin merekamnya udah pak dikunci ayo pulang yuk ayo ayo, pulang red kalau ada rumah kosong jangan dimasuki oke okay? Why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds Ooh, is it haunted? Mm -hmm. Of course, it's haunted uh. Fuck me I was an anchor, you know? We can sub, Pete, not anchor What's that? Nothing Okay, okay Wow... This is the same room that What's the story, si tadi. Abandoned farmhouse, missing family Foul play suspected The usual. Uh, How long do you say this place has been abandoned? It has open it? Three years. <coughs> wow, <our> inventory. We <coughs> <kita coughs> get a shot of this. Make a great cutaway. So, uh, Rek. Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers, Jack and Marguerite Baker. <coughs> Ada keluarga yang <coughs> hilang. <coughs> keluarga Baker. No, not backward. Why bad rumors about their son, Lucas? Bad seed, apparently. Anaknya namanya Lucas. Ah shit. Wow. I know I should have wore my good shoes. Apa ini masih bisa dibuka? Masih bisa dong. Isinya? Oh shit. Sama. Well, I had my shots. Tapi setidaknya Although, kita wir 3 di sini. Let's make a great backdrop. Andre, what do you think? Pulang, Andre? pulang, pulang. Andre? Duh, Andre. Kok hilang? Andre? Andre. where Andre, Andre? Pak, saya, Anda saja tidak lihat yang dekat, apalagi saya yang agak jauh nih. Pak, Papi uh, nunggu saya nih, nungguin ya. Mohon, aku gak mau lebih jauh lagi. Where is he? Unfucking believable. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go. But A good cameraman like you Clancy. You stick with me. Tai aku dimarahin. No. Ak Bisa sana ya, Re. takut. Enggak mau, aku mau. Ya wis, Masyor, amakmu enggak senang aku ya Pak. Mo. What the fuck was that? Did you hear that? Oh dear. Andre, where the fuck is he? Huh. Eh, pintu ini kok nggak berkapucaman berjamur ya? Pak, Pak Pit. Andre, where are you, man? Oh. Okay. Pianonya masih bisa nggak? Gak bisa dong. TV-nya juga mati. Oh, oh, ngapain? What the hell? Apa? Oh. You oh. fucking kidding me. Wah, uh, itu sepupu right, Sebuah rumah punya pintu rahasia. Ya? And I mean, dungeon? Kita tidak pernah dapat hal baik di dungeon, right? Pak. Pak Pit, kalau ada dungeon di sebuah rumah tua yang terbengkalai selama beberapa tahun, kenapa Anda malah masuk? Aku nggak paham membek logika orang-orang itu, er R crouch. Oh, crouch. Stand. Oh, ditekan satu kali saja. Stand. Wow. Oh. Wow, movement banyak ya. L1, R1, L1. S apa x circle banyak banyak ternyata aduh tanganku notot nice first. At the first why? Tell me why aku tidak digaji untuk itu Tuan Crab pekerjaan ini sangat membuat stres Tuan Crab. Kayak, eh, kalau tangan kita bisa menyentuh tangga dengan dua tangan Berarti kameranya mungkin ada kayak topi ngunuk kali yo Pak, yakin gak mau turun, Pak? Sungguhan nih, saya duluan nih Kita, dapet, kita tidak pernah dapat hal baik di dancen, re Se- se- se tur- turu mana ya wo- wo- wo- wo- wo- wo- wo- wo- wo- wo- wo- wo- wo- wo- wo- wo- wo- wis wo- ternyata. aduh itu bukan hal bagus Andre? Andre? Andre wo- hey, ngapain kamu ngelamun di situ ayo pulang yuk pulang yuk kawan nggak mau main nggak mau nggak mau main nggak mau hah apa yang catatan I shall dash you against this don't dash Di Balang Cungro dong Oke oh Enggak <laughs> mau Enggak anu enggak mau Enggak mau eh tapi Dek Dek mana masuk kita mengulangi kesalahan kita yang ada di mana di video oh wait. kalau rekaman yang kita lagi mainin sekarang ini atas nama Clancy Jeffis, terus kita terus ya tak lah. terus yang di video tadi Clancy yang mana ah, itu masih menjadi mystery opo <laughs> iku sebelum tak tarik iku ono sing gelodak ngono agak mau noleh belakang door door Dor! ya oh, aman aku ingin coba rek, le, misalnya kita nyoba nyoba apa Coba. pintu yang tadi kan ada pintu keluarkan ya kita coba lewat sana ya, Opo Aku nggak mau turun lebih dalam ke sebuah dungeon. Ayo jalan menuju terang dan melampauinya. You could get out if we had a key. Di kancing dong, Omae. Oh Tak mute ya, TV-ku tak mute ya. Ote, ote. Eh, eh pancingnya hilang. Eh. Glending. Eh, panci pancingnya hilang rek. Oh enggak, sing ndek kon te. Sorry. Sorry. Sorry. Never trust you, blibing. Lamb. Aku gak suka, caranya buka lawangiku langsung ngono. Heeh, Ya terpiksi ya, terpaksa ya. Kita mengulangi kesalahan kita di video tersebut dengan turun ketangga yang menakutkan ini lagi. Ya, bagi tercinta aku, ya, tayo bagi. Oh, back door. Uh, Rek kan kita sudah nemu backdoor key kan ya, kenapa kita tidak coba saja? Tak coba ya? Sudah ya hatiku sudah tidak kuat ini. Apakah masuk dungeon adalah pilihan yang bijak? Huh? Oh dear, oh dear, why? Oh enggak, yuk kita nggak akan masuk dungeon. It's a good thing. Rei aku nang demonnya tersiksa sekali. Aku nang demonnya tersiksa sekali. Why on earth, Pak Baker? Eh, salah Why on earth? Why? Why on earth, Pak Baker? Bis, Gak ngerti aku apa yang akan terjadi selanjutnya, Rek Digencet, digencet, terus aku Excuse me! Excuse me! Pak! Ah! Pak! Pa! Se Seh! Seh! Oh, kepencet. C saya, saya cuma aduh, pengin pulang. bin pulang. Ah, mama. Um. Ah. Ah, pulang. Ah, ah, ah, Enggak mau. Gak mau. Kesan aku datang kembali! Ah. Terus! Terus aku yang apa ini? Ah. Ah. Ah. Ah. Kok keceboan mana? Kapan sih kita ngeleneh? Uh. Ah. Gak isu diarano Terus! Aku ingin pulang! Gawat. <laughs> Come se se mau se se ah oke rek aku belum dalam keadaan yang tenang no belum aku masih kena mental tapi tapi aku mau tell you something <tune> kita ini tadi jadi siapa se se tala kan dek, rekaman kaset kita jadi Clancy Davis. Nah kalau kita yang apa sorry kita yang di luar kaset itu siapa? Apakah kita jadi Ethan Winters di demo ini? Apa kita sudah jadi Ethan? Soalnya aku dengerin dia cowok gitu, toh pakai sepatu kulit uh, coklat dan warna kulitnya putih, cuman nggak tahu aku siapa, aku siapa, aku siapa, kamu siapa, kamu siapa. Dan kita dapat bad ending. Aku penasaran, apakah kita bisa dapat good ending? Tapi aku gak mau main lagi, gak mau. In the place, in the world, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Oke, okay, gameplay saat ini, demo saat ini sampai sini dulu. Till the next video. See you. Ciao. Dadah. Dadah. Dadah. Dadah.